Oke, salam satu data. Kali ini saya akan membahas sedikit tentang apa itu sinkronisasi dan apa itu tarik data. Barangkali pembahasan ini dapat dijadikan referensi untuk teman-teman kita yang baru ditugaskan menjadi operator yang baru, di mana kita mengganti operator yang lama. Sama seperti saya, saya juga baru menjadi operator. Jadi, saya akan berbagi sedikit berdasarkan pemahaman saya, apa itu sinkronisasi dan apa itu tarik data. Sinkronisasi adalah suatu proses pengiriman data dari aplikasi Dapodik ke server utama, di mana server lokal atau aplikasi Dapodik terdapat perubahan data yang dilakukan oleh OPS Perubahan data yang sudah dilakukan tidak serta-merta terjadinya perubahan pada server utama, agar terbaca dan dapat dideteksi oleh server utama maka kita perlu melakukan yang namanya sinkronisasi ya jadi singkatnya itu sinkronisasi adalah proses pengiriman data dimana sinkronisasi ini memang sebenarnya wajib kita lakukan ya paling tidak ya sebulan sekali lah ya atau kalau bisa ya setiap kali kita ada melakukan perubahan data ya tidak di, di aplikasi dapodik ya harus kita langsung sinkronisasi. ya tujuannya apa tujuannya adalah supaya server utama dapat melihat data-data yang sudah kita masukkan ya. contoh ya OPS telah melakukan beberapa perubahan data pada data periodik siswa nah, ketika kita sudah memasukkan data siswa maka kita harus melakukan sinkronisasi ya harus melakukan sinkronisasi Oke. supaya server utama itu bisa mendeteksi atau merekam apa saja yang sudah kita inputkan data-data yang sudah kita masukkan itu tentang sinkronisasi ya yang berikutnya tarik data ya apa itu tarik data tarik data adalah proses penarikan data yang ada di server utama baik perubahan yang dilakukan oleh operator ya, inas maupun oleh ptk ya nanti kita lihat ya. apa sih tujuan dari tarik data tujuan tarik data adalah mengambil data yang mengalami perubahan di server utama ke dalam sistem aplikasi dapodik kok bisa ada perubahan di server utama ya bisa saja terjadi perubahan misalnya ada Uh, proses mutasi, perpindahan PTK atau guru yang uh, lulus P3K, nah itu biasanya wewenang oleh uh, dinas pendidikan, dimana uh, ketika sudah terjadinya perubahan, biasanya kita akan melakukan tarik data supaya PTK yang sudah masuk tersebut, yang lulus P3K, misalnya, itu bisa masuk ke sistem aplikasi Dapodik kita. Ya contoh kasus lain ya PTK atas nama Ahen melakukan perubahan riwayat pendidikan pada laman situs PTK datadik ya kita tahu bahwa e, aplikasi dapodik tidak dapat melakukan semua perubahan data melalui aplikasi dapodik ya, gimana untuk riwayat pendidikan S1 atau D4 itu kita sudah diarahkan ke situs PTK datadik yang dilakukan oleh guru yang bersangkutan nah ketika guru persangkutan sudah mengubah dan sudah menyimpan data yang sudah dia ubah akan terkirim ke server utama dulu ya akan terkirim ke server utama nah data yang sudah diubah oleh PTK tersebut tidak serta-merta tidak secara otomatis langsung masuk ke aplikasi dapodik supaya terjadinya perubahan bagaimana nah ini kita harus melakukan tarik data supaya perubahan yang sudah dilakukan oleh PTK tersebut itu bisa masuk ke dapodik kita, maka kita harus melakukan tarik data. Jadi singkatnya adalah tarik data itu ya kita mengambil data gitu loh, kita mengambil data yang ada yang sudah terjadi perubahan ya, supaya masuk ke dapodik. Nah ada contoh lain lagi ya, misalnya UPS setelah melakukan beberapa perubahan data siswa melalui verbal pd ya. misalnya aplikasi dapodik itu eh, ketika kita melakukan validasi itu ya eh, ada satu siswa yang diminta untuk memasukkan nicknya ya. ternyata untuk memasukkan nicknya kita suruh mengarahkan ke verbal pd nah dan kita tahu juga bahwa Uh, semua data tidak dapat dilakukan melalui aplikasi dapodik, dimana mana Dina sudah menyiapkan beberapa laman atau beberapa website untuk melakukan perubahan data, misalnya uh, verbal pd ini ya. Nah, verbal pd, misalnya kita ingin melakukan perubahan nik ya. Nah, ketika kita sudah melakukan perubahan nik ya, setelah kita simpan ya, ini akan Terintegrasi atau secara otomatis, ya, secara otomatis terkoneksi ke Dukcapil atau Dinas Data ya, ya, sipil, ya. Gimana Dukcapil ini juga sudah terintegrasi ke server utama. Nah, data yang sudah kita input tadi, data yang sudah kita ubah tadi, tidak serta-merta bisa langsung masuk ke dalam aplikasi dapodik ya. pada saat inilah kita harus melakukan yang namanya tarik data ya. kita harus melakukan tarik data ya. supaya perubahan tadi bisa masuk ke aplikasi dapodik jadi barangkali itu pembahasan tentang eh, tarik data dan sinkron Uh, untuk teman-teman, kalau seandainya video ini bermanfaat, teman-teman boleh subscribe, apabila tidak bermanfaat, boleh dilanjutkan. Sekian dari saya, salam satu data, terima kasih.